Sebaliknya waspadai jika GBPUS bergerak bullish dan bertahan di atas area 1.23900 karena ada potensi GBPUS berbalik bergerak bullish ke sekitar area 1.24403. Sekian analisa forex untuk tanggal 19 Mei tahun 2022. Untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silakan hubungi 081212983